Halo yuk kita kenalan dengan Bulan Inklusi Keuangan Bulan Inklusi Keuangan merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Jasa Keuangan selama bulan Oktober Kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90% di tahun 2024 sebagai rangkaian kegiatan dari Bulan Inklusi Keuangan 2021, juga akan dilaksanakan pameran produk atau jasa keuangan bertajuk Fin Expo BIK 2021 secara virtual. Pamerannya berlangsung dari tanggal 18 Oktober sampai 2 November 2021. Home Finance juga akan berpartisipasi dalam kegiatan ini loh melalui berbagai kegiatan. Dapatkan juga promo-promo menarik dari Home Finance. Kunjungi booth Home Finance di sini ya.